Adik-adik, Selamat hari minggu, bagaimana kabarnya hari ini kakak harap kalian baik-baik aja ya Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti PT pada hari ini Sebelumnya kakak mau mengingatkan adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikirannya Serta Alkitab untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati Halo adik-adik, happy Wah Kak Gaby gak berasa ya kita sudah bertemu lagi nih di hari Minggu yaitu di IHMPT GPB Shalom Depok Bener nih Kak Brittany, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat selalu ya, tetap semangat dan stay safe untuk semua adik-adik Nah Kak Gaby sebelum kita mulai ibadah Alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu nih kakak-kakak -kak -kak yang bertugas di Minggu ini Yang pertama ada plan firman yaitu Kadina dan gak kalah penting yang kece-kece juga ada Kak Osea dan Kak Henry sebagai pemusik. Dan gak kalah cantik juga nih, ada kita berdua. Ada Kak nih dan Kak Gaby sebagai lead Udah kenal kan adik-adik sama kakak pelayan yang bertugas hari ini? Kita mulai IHMPT pada minggu ini dengan bersatu du sejenak. Satu du dimulai. Satu du selesai. Nah, Kak Gaby, karena ini masih pagi, alangkah baiknya supaya kita semangat untuk memulai ibadah minggu ini. Mari adik-adik berdiri dan kita mengangkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. nama Tuhan karena kuasa Tuhan begitu dahsyat dan mulia namun sebelum itu marilah kita minta bimbingan roh kudus kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini, di pagi ini kami sudah dibangunkan dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan sebentar kami akan mengikuti ibadah IHMPT siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah IHMPT dengan hati dan pikiran yang Tuhan sudah tuntun dengan roh kudusmu Tuhan berkati ibadah Yuham PT pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Halia. Amin. Amin. Nah adik-adik sekarang kita mau masuk muji nama Tuhan dengan membaca Mazmur dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Sebelum itu kita persiapkan dulu. Ayat yang bercetak keluar dibacakan oleh Kak Brittany, dan bercetak ke dalam dibacakan oleh adik-adik dan KGB.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 Mari kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kadina. Namun sebelum Kadina membagikan Firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendakmu. hari Minggu, adik-adik semua. Wah, jumpa lagi nih sama Kak Dina di sini. Nah, saat ini kakak mau ngajak adik-adik untuk belajar firman Tuhan bareng nih. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan ya. Nah, Alkitabnya juga jangan lupa disiapin ya, adik-adik. Sebelumnya, kita siapin dulu yuk bacaan Alkitab hari ini. Yang terambil dari Kitab Hosea Pasal 1, ayat yang ke-1. Sampai yang ke-9. Kita buka dulu ya alkitabnya ya. Nah, kalau alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan roh kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada kesempatan kali ini, kami anak-anakmu akan merenungkan sebagian dari firmanmu. Tuhan pimpin kami,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 Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini Dari Hosea 1 Ayat yang pertama hingga yang ke-9 Demikian firman Tuhan Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri Pada zaman Uziah, Yotam, Ahas, dan Hizkia Raja-raja Yehuda Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas Raja Israel Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea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 Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lamba Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama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 Mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama loami kepada anak itu sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allah. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua nih untuk berandai-andai sebentar. Jadi gini, misalnya ya, kalian punya teman baik dan kalian tuh deket banget, tapi kemudian teman kalian ini dipengaruhi oleh orang lain supaya nggak berteman lagi sama kalian. Dan akhirnya dia menjauh dan nggak berteman lagi sama adik-adik. Padahal tuh ya, adik-adik gak punya salah apapun sama teman kalian. Dan kalian juga baik-baik aja sama teman kalian. Nah, kalau kalian ada di situasi kayak gitu, gimana sih rasanya? Pasti kesel dong ya, terus marah. Dan kita juga bingung, ada apa ya sama teman kita ini? Karena kita gak salah apapun loh. Bahkan, kita baik-baik aja. Eh, tahu taunya nih, teman kita malah ngejauh dari kita. Nah, kondisi yang kayak gini nih, pernah loh dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Loh, kok bisa ya? Nah, kakak mau jelasin sedikit nih, gimana ceritanya bangsa Israel bisa menjauh dari Tuhan. Disimak baik-baik ya ade, ade ya. Nah, jadi saat bangsa Israel kembali dari tanah perbudakan di Mesir, Bangsa Israel itu menempati tanah Kanaan. Kalau kalian lihat peta nih, itu wilayahnya yang berwarna biru ya, ade-ade ya. Nah, mereka tinggal berdampingan atau bertetanggaan nih dengan orang-orang Kanaan. Nah, bangsa Kanaan ini bukanlah bangsa yang mengenal dan menyembah Allah, tetapi mereka itu menyembah kepada dewa-dewa Baal. Nah karena Israel itu hidup berdampingan dengan orang-orang kanaan Akhirnya bangsa Israel pun terpengaruh nih dengan cara hidup orang kanaan Yaitu mereka menduakan Tuhan dengan cara menyembah berhala Dan hal tersebut nih semakin diperparah lagi dong pada saat bangsa Israel mendapat ancaman akan diserang oleh bangsa Asyur nih adik adek Nah, bangsa Israel bukannya mengandalkan Tuhan yang udah jelas-jelas menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir. Eh, malah mengharapkan pertolongan dari bangsa Mesir, dong. Nah, akhirnya, apa bangsa Israel malah lupa sama kasih dan kebaikan Tuhan? Nah, sikap bangsa Israel yang seperti ini nih, yang menduakan Tuhan, yang disebut sebagai persundalan. Kalau di Baratin nih dalam kehidupan pernikahan, bangsa Israel itu udah gak setia dan sudah mengkhianati Tuhan. Padahal ya, adek-adek, Tuhan itu udah baik banget sama mereka. Sudah menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan, sudah membebaskan dari Mesir, udah kasih makan waktu mereka di padang gurun, bahkan dikasih tempat tinggal. Eh, kok bisa-bisanya ya? Israel itu berkhianat sama Tuhan. Karena itulah, Tuhan murka nih sama bangsa Israel. Lalu, Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Hosea untuk melayani di Kerajaan Israel Utara. Nah, buat adik-adik yang masih bingung, kok ada ya Kerajaan Israel Utara? Nah, kakak akan jelasin sedikit ya, biar kalian bisa paham. Jadi gini Adik-adik, waktu Salomo lengser sebagai Raja Israel, maka yang menggantikannya adalah Rehabeam, yakni putranya Salomo. Tapi karena ada permasalahan dan terjadi pemberontakan, maka pecahlah kerajaan tersebut menjadi dua kerajaan. Yaitu Kerajaan Israel Utara, atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Israel, yang beribu kota di Samaria, dan Israel Selatan atau Kerajaan Yehuda, yang beribu kota di Yehuda. Nah, kalau nanti kalian lihat di petak nih, Israel utara itu yang berwarna biru, dan Israel selatan yang berwarna coklat tua ya, de -de ya, nah, Nabi Hosea diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan agar Israel mau kembali dan taat setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dan sudah memberikan tanah kanaan untuk mereka tempati serta Hosea mengingatkan Israel nih kalau mereka akan menerima hukuman atas ketidaksetiaan mereka dan Tuhan juga akan memulihkan dan mengampuni umatnya jika mereka mau bertobat dan setia kepada Tuhan lalu Tuhan berfirman nih kepada Hosea untuk menikahi seorang perempuan Sundal atau yang lebih dikenal dengan pelacur ya ade-ade ya nah Akhirnya Hosea pun menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer binti Diblaim. Nah, emang ya perintah ini kayak sulit banget buat dijalanin, mengingat saat itu kan jabatan Hosea sebagai seorang nabi. Tapi Hosea pun taat pada perintah Tuhan dan menjalani perintah itu tanpa bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan akhirnya pernikahan Hosea dan Gomer ini dijadikan sebagai perlambang. Tentang ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan Nah, adik-adik Dari pernikahannya dengan Gomer Lahirlah tiga orang anak Nah, anak-anak ini juga dijadikan sebagai pelambang akan hukuman Allah Anak yang pertama, yakni seorang putra Yang bernama Yisrael Yang memiliki makna Bahwa Tuhan akan menghukum Raja Israel Utara Atas tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Yehu kepada Raja Yoram. Dan Tuhan akan tetap memperhitungkan kejahatan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada Israel Utara. Lalu kemudian Gomer mengandung dan melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin putri dan diberi nama Loruhama yang berarti tidak disayangi. Hal ini mengandung makna bahwa Tuhan tidak akan lagi menyayangi kaum Israel Utara dan tidak akan mengampuni mereka. Lalu Gomer mengandung dan melahirkan anak ketiga nih, seorang putra yang diberi nama Loami, yang berarti kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Tuhanmu. Nah, di sini Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan bukan lagi Tuhan atas bangsa Israel dan mereka bukan lagi milik kepunyaannya. Nah adik-adik, ngeri banget kan hukuman yang harus diterima oleh bangsa Israel Utara karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan serta mereka sudah melupakan akan kasih setia Tuhan loh Nah, dari penjelasan firman Tuhan hari ini ada banget nih yang harus kita lakukan sebagai truna truni Kristus Yang pertama, kalian harus setia, taat dan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kalian. Jangan sampai nih, karena kesibukan kita, kita malah menjadi nomor duakan Tuhan. Dan yang kedua, hati-hatilah dalam pergaulan. Kalau kita ingat nih, bangsa Israel dengan bangsa kanaan yang akhirnya terjerumus. Uh, dengan kehidupan penyembahan berhala dari bangsa kanaan. Nah, jangan sampai kalian terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Dan membuat kalian malah menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga nih, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tuhan mau agar setiap anak-anaknya setia kepadanya. Dan ia akan menghukum jika ada anak-anaknya yang tidak setia. Oleh karena itu adik-adik harus diingat bahwa hidup kita nih tanpa Tuhan nggak akan berarti apa-apa. Tetapi, jika kita mau setia dan selalu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kalian dan membuat hidup kalian menjadi luar biasa. Jadi adik-adik, ingat selalu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, dan ketika kalian selalu mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, maka hal itu sudah lebih dari cukup untuk kalian menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Baik adik-adik, Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita tutup dengan doa, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh diingatkan dari firman-Mu untuk kami sebagai truna, truna Kristen, untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau taat, yang mau setia sama Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk kami uh, mau hidup surut dengan kehendak-Mu, mau taat dan mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firmanmu pada hari ini. Biarlah kiranya firmanmu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat melanjutkan ibadah kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Dina untuk firman Tuhan hari ini. Jadilah teruna-teruna yang selalu mau taat dan setia sama Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan kita, kita malah menomor menomberduakan Tuhan... Dan selalu berhati-hatilah dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan yang buruk dan membuat kita justru malah menjauh dari Tuhan. Serta jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dan untuk merespon firman kita hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung mudah Mudi 133, Tuhan Yesus Sahabatku. Adik, di minggu ini ada informasi yang penting yang perlu adik-adik ketahui. Yuk, kita simak baik-baik. Hai, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu kalian warta PT untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang melayani di minggu ini. Untuk lain firmannya, ada Kak Dina, liturgosnya, di ada Kakak-Kakak -kak yang cantik-cantik nih, ada Kak Beat nih dan Kak Gb. Untuk pemusiknya, yang ganteng-ganteng dong, ada Kak Henry dan Kak Hosea. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Yang kedua, kakak memucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan adik layan yang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian selalu. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan bisa lo lewat QR Code ini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, Gopay dan lain-lain. Yang terakhir, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti SPT Selamat Pagi turuna dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel Youtube JPB Shalom Depok. Selamat lanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. IHM PT hari ini segera berakhir nih adik-adik, tapi waktu adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan baru saja dimulai. Mari kita bernyanyi bersama sambil bangkit berdiri dari Kidung Muda Mudi 84 dalam royo Yesus Kristus kita satu tetap. menutup ibadah ini dengan doa mari kita bersatu dalam doa ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan biarlah kiranya setiap firman yang boleh kami dengar boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan teringat juga kami ingin mendoakan untuk teman-teman kami, teman-teman PT kami Tuhan kiranya engkau memberkati adik-adik adik kami ini uh, dalam masa muda mereka, dalam masa bersekolah mereka, biarlah kiranya Walaupun di tengah-tengah pandemi dan mereka harus belajar dari jarak jauh, biarlah mereka pun juga boleh mengikuti setiap pelajaran yang ada dengan baik ya Tuhan. Mendoakan juga untuk orang tua dari masing-masing adik, adik kami, Tuhan kiranya Engkau juga memberkati uh, orang tua mereka dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka. Tuhan kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan menopang. Dan ya Tuhan... Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali setelah kami menyelesaikan ibadah ini. Tapi sebelumnya kami mohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik boleh disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer ke gereja ya Kalau adik-adik merasa kesulitan boleh juga nih dititipin ke orang tuanya Dan jangan lupa kita bertemu lagi di minggu depan jam 8 pagi di kanal youtube GPB Shalom Depok. And happy Sunday, God bless you!